Halo. Halo YouTube. Halo semua. Eh uh, sejak sekian lama baru sekarang kita, uh, gue mulai bikin kamera eh bikin kamera. Bikin video lagi. Oi, oi, wah manusia silver. Baru udah sering dirazia loh, masih ada aja. Apa ya esensinya manusia silver? Hmm. Kali ini gue mau bahas tentang pengalaman pakai motor India, yaitu motor TVS apa, C? 180 RTR nama lengkapnya. Gitu. Jadi, gua beli motor ini itu tahun 2015, which is udah lima tahun dan saatnya akan ganti plat nomor. Aduh. Jadi yang berkesan perbedaan ya, perbedaan uh, yang paling gua rasain antara motor India dan motor Jepang motor, nah gue baru cuma coba dua merek itu doang, belum ada motor Eropa atau motor China atau motor Afrika, ada nggak? Lalu menurut gue apa sih ini? Yang juara adalah suspensinya, sure yakin asli ini suspensinya tuh enak banget, ya okay, untuk dua orang untuk boncengan itu. Uh, untuk satu orang aja empuk, apalagi untuk dua orang, itu lebih nyaman banget, untuk banget uh, suspensinya. Memang sih, dia bukan monoshock uh, karena monoshock emang sebenarnya diperuntukannya buat apa ya? Yang lebih pengendalannya, pengendalian yang lebih agresif. Maksudnya, untuk untuk, untuk apa ya? Lebih sporty kalau monoshock. Kalau dari tampilan, emang lebih keren yang monoshock ya. Tapi kalau dari segi kenyamanan yakin lah dual shock ini lebih nyaman dia buat buat jalan yang nggak enak aja jadi sebenarnya nyaman banget buat jalan yang yang apa namanya yang grojel grojel atau yang kerataan atau punya lah itu smooth gitu nggak nggak berasa nggak berasa untuk untuk cok kayak gitu. keren sih satu sama itu dari segi uh, kenyamanan Suspensi main apa aja ini asik banget nggak bohong nih kayak jalanan kayak speed trap gini nggak terasa ya, itu doang keren dan bukan gue, bukan cuma gua doang ya yang tak baiknya tapi gue, ya orang -orang yang orang-orang yang gua ini juga gua ngerasain itu tuh sensasinya enak banget tuh cukup banget gitu. emang nih, kayaknya lebih cocok buat kenyamanan dibagi. bagi atas apa bersiar nggak lalu juga sih maksudnya antep an antep gitu kayak nempel ke aspal nggak yang kayak bercerut-cerut kayak gitu nggak enak banget itu yang yang yang gua rasain enak itu di situ Tapi ada juga yang nggak enggak enaknya salah satu yang nggak enak adalah entah mungkin karena porosur tumbuh aja ya jadi sebenarnya waktu itu buat motor tukup di atas 170 cm, idealnya. Yeah. <laughs> Sedangkan gue di bawah itu, tingginya. Jadi, untuk, uh, uh, apa namanya, driving position-nya, gue tuh agak nunduk, dan nggak bisa, gak bisa rileks. Jadi, itu menurut gua Dan kalau dibuat rileks itu, kejauhan lain stangnya, nanti stangnya itu jauh banget, daripada di nih. ini. Stang antar stang itu jauh banget. Jauh banget itu kayak wow. kayak gitu banget kayak orang mau berangkang, <laughs> <laughs> terus dan tingginya juga ya tingginya relatif sih tapi nggak ya, gitu naruh banyak oh ya dan satu lagi radius putarnya tangnya itu kecil banget jadi kalau buat motor balik pinggang seperti itu repotnya bukan main di samping dia berat terus juga radius uh, putar tangnya juga kecil hmm. itu ...kalau motor ini ya, motor awansi ini Dan... ...kalau kita ngomong bahan bakar... ...ini nggak muluk-muluk, karena motor ini... ...belum injeksi sama sekali, masih karbu, masih tradisional. Jadi, gue makamainya sih... ...dulu-dulu sih, waktu baru-baru sih, makamainya pertama sekarang per sebenarnya sih itu udah cukup banget gitu. Oh iya, dan yang menariknya kalau kita pakai motor ini ya, ini tuh masih jarang banget orang yang ngelakuin motor Apache kayak gini. Gitu. Jadi tuh, gue tuh merasa spesial gitu. Pesialnya <laughs> juga sih. Cuma kayak, gue tuh apa ya, aneh sendiri gitu motor. nggak ada yang nyaman, dan itu, itu salah satu alasan gue sih kenapa gue milih motor Apache ini. Karena anti mainstream, <laughs> Ya, lo boleh bilang lah karena harganya murah. Ya, murah sih. Cuma kalau dibandingin ya sama, fiction, atau CD, harganya lumayan jauh sih, Ini hmm. Untuk mesin, sama. Untuk penyakitannya, sama. Ya, itu juga fungsinya aja lah, gak, gak ngeluh Harus merek ini juga ambil gue milih motor apa c? dan selama apa? selama lima tahun ini nggak banyak sih part-part yang ganti paling cuma apa ya? pertama itu ganti partnya apa? ganti aki yang pertama itu aki akinya nggak tuh tekor banget akinya waktu itu ganti sekarang ganti yang gue pakai uh, aki motobat motobat motobat ya yang warna kuning itu ya ganti udah ganti aki terus uh, oh ya ganti kedua itu ganti gear set ganti gear set belakang terus yang ketiga itu ganti apa lagi ya uh, ganti ban pastinya udah ganti ban udah ganti tapi barusan barusan ganti tahun baru kemarin ganti ban gila lama banget ya empat tahunan setengah <tuknya> perlu <perganti> ban, parah. <tuk> tapi emang bannya itu nggak belum belum apa namanya nggak cepat botak. tapi walaupun nggak cepat botak dia ya udah licin sih makanya udah, udah ganti aja lah demi keamanan kan. terus abis ban itu oh sebelum ban gua tuh pernah jatuh nabrak eh nggak nabrak iya nabrak sih. jadi sempat ganti apa namanya ganti lampu terus sama Nanti lampunya doang, tapi ini masih nih masih baret-baret di sini. Terus apa lagi ya? Terus sih, gak ada yang lain? Itu doang. Oh ya, terus minusnya satu lagi. Dia ini... Apa namanya? Agak ada yang bocor di mesin tuh. Apa namanya? Oli, oli mesinnya bocor. Jadi, harus... Apa ya? Oli mesin... Oli mesin bagian itu sih, oli mesin yang bagian ini apa namanya? Nih, dia tuh basah. Gue bilang sama montirnya, emang ini hal yang biasa. Aneh sih, hal yang lain biasa. Jadi, emang harus apa? Nggak bisa dilem, harus diganti, dan katanya sih nggak lama kan bocor lagi tapi ya udahlah daripada buat ganti, selama nggak mengganggu performa mesin atau apapun ya nggak masalah ya udah asal jangan telat ganti oli aja katanya gitu terus doang sih yang bocor oke udah segitu dulu minusnya masih eti etis si oli mesin ini sih rembes ya lanjut lagi Udah disuruh pergi masa atau ampun. Yaudah lah ya. Oh iya, dan untuk build quality-nya, kayak materialnya plastik-plastiknya, ini tuh tebel, tebel-tebel loh tebel, ini, tebel-tebel, plastik apa namanya, bodinya, bodi, bodi plastiknya ya, itu tebel banget. ini <laughs> build, build, build quality-nya menurut gue oke okay banget, nggak kalah sama Jepang, terus juga apa, mantep gitu, semuanya itu firm, rigid gitu rasanya. Gak nyesel lah, pokoknya lah, walaupun, walaupun ke sekolah, ya, untuk service ini gue harus ke KVS Dewisartika karena yang di Jakarta itu, uh, adanya disono, jadi kata rumah gue disitu harus, terus servisnya ke daerah Dewisartika itu ngomong lagi ya, daerah dekat kamu ngomong itu jadi lumayan banget itu kalau servis ser ser coba, gila, itu aja sih, kalau untuk superpat yang lain, Online masih tersedia, masih gampang lah. Kalau beli spare part kemarin tuh kayak beli lampu atau beli gearset itu gue beli online dan gratis ongkir. Masih dan, dan bisa pasang di bengkel, di bengkel biasa juga bisa matang ya. gue pertama kali punya motor laki tuh ini, jadinya masih pakai Sogun, beda lah, gimana ya? buat jauh, buat jauh tuh nggak pegel, walaupun kalau macet itu pegel banget. ya orang lebih kalau di Jakarta sih paling rasional ya naik metik. <laughs> Pernah dulu belum pernah punya motor lagi, ya? Ya, betul. Nah, aku saya motor lagi gitu karena dulu gue tuh, ya, tuh, sama itu waktu itu masih SMA, jadi teman gue tuh dulu um, um, bokapnya di udah kita sendiri, dia SMP ke sekolah, udah getarannya, ini mesinnya getaran mesinnya dahsyat. <laughs> sampai kesemutan gue berat, naik motor ini hampir 2 jam naik motor karena macet kan, jelas mah kesemutan, saking getarannya itu kenceng banget. karena jirinya cuma sampai lima doang kayaknya, gak sampai lima kayak motor-motor itu banyak lainnya temen ya. ini cuma sampai 5 ya paling kalau top speed gue sih di sini paling kenceng gue pernah sampai 118, 118 itu Specs belia itu ga ganti sih, cuma ngetes doang sampai hampir sampai redline kok kan. 118... Ga sampe redline deng, sampe 8 doang ya. Sampai 8, apa? 8.000 RPM doang. Gigi 5? Belum gigi 6. <laughs> Karena ga gigi 6 nya, mana bisa lho. Jadi paling pas, ini emang buat buat main di bawah aja, main tarikannya abah bah yang buat ngejar top speed enggak ini buat tarikan buat nah. kita jalan agak santai agak urup-urup dikit sih tetap boleh tetap oke Karena serangan seleb biasa sih kalau buat manuver ini lebih enak enak aja, kalau orang suka naik motor pasti enggak kalau gue kalau gue sih enak kalau gua kasih berkendara itu, itu sih, entahlah, sustenya itu nyaman sih, jadi pede aja gitu, kita kenceng, nggak kayak mau terbang. Set, set, set, ya. Gitu. Nah, jadi itulah pengalaman gue pakai motor kualitas India, nggak jauh beda, nggak jauh beda as dan harganya lebih murah, menumpah <laughs> itu harganya lebih murah. Tetap keasikan berkendara sih kayaknya asik, asik-asik aja sih menurut gue. Ya, tapi untuk, untuk desain emang selera sih, desain emang nggak banyak orang yang suka untuk desain, apa, desain motor India. Itu emang karena gue cari yang anti-mainstream, yang agak ngelernah dikit. Ya <laughs> udah, makanya gue pilih ini, daripada... apa namanya, ya seleraku, kembali ke selera. Gue lebih suka tampil bedu, tampil bedu. <laughs> Oke, okay, terima kasih udah nonton, terima kasih udah yang berikutnya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, so.